Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian, kali ini saya akan membahas yang bertalian dengan pengetahuan Pengetahuan adalah segala sesuatu yang masuk ke otak manusia itu disebut dengan pengetahuan Kita terkadang sering tumpang tindih antara menyebut ilmu dan menyebut pengetahuan Sehingga ada ilmu pengetahuan Scientific ada juga knowledge, ada sign, ada knowledge. Nah, di sini kita akan membahas yang bertalian dengan pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah segala sesuatu yang masuk ke otak manusia itu disebut dengan pengetahuan yang didapat melalui indera manusia, apakah itu penglihatan atau pendengaran, ataukah itu rasa. Dan sebagainya, pokoknya indera manusia menangkap dan masuk ke otak itu disebut dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang menjadi tumpuannya adalah akal atau rasio, sesuatu jenis. Pengetahuan, jika menurut rasio itu adalah rasional, menurut akal masuk akal mau terbukti atau tidak, itu pengetahuan. Maka itu disebut pengetahuan. Tatkala begini, tatkala seseorang mendapatkan biji durian, akalnya berkata, "Sepertinya ini, apabila ditanam kembali, ini akan menjadi durian kembali." Secara akal, menyatakan seperti itu biji durian ditanam di tanah lalu akan menjadi durian kembali tidak mungkin menjadi kelapa nah akal kita kan seperti itu nah baru sampai situ itu sudah masuk ke pengetahuan filsafat karena rasional masuk di akal yang kedua adalah pengetahuan sains atau pengetahuan ilmu nah pengetahuan ilmu itu adalah pengetahuan yang masuk ke otak manusia dan terbukti secara empirik bahwa pengetahuan itu nyata sebagai contoh jika biji durian lalu ditanam ke dalam tanah dan tumbuh menjadi durian lagi nah itu sudah terbukti secara empirik bahwa menurut indera kita pun ada buktinya bahwa itu betul-betul yang namanya durian ditanam ke tanah tumbuh menjadi durian kembali nah itu sudah terbukti secara empiris atau secara nyata nah ini yang disebut dengan ilmiah jadi pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan sains yang mana pengetahuan itu adalah yang sudah terbukti secara ilmiah yang ketiga adalah pengetahuan mistis atau pengetahuan mistik nah pengetahuan ini adalah pengetahuan yang secara akal tidak masuk akal apalagi secara empirik tidak terbukti nah apabila ada sesuatu pengetahuan di dalam diri kita tentang yang tidak masuk akal maka itu sama itu juga disebut dengan pengetahuan tapi itu adalah pengetahuan mistis salah satu contoh mungkin pernah ada orang yang berkata seperti ini kemarin saya melihat ada kuburan jalan-jalan. Kan itu jangankan secara ilmiah, secara akal pun sulit diterima. Ada kuburan bisa jalan. Walaupun itu tidak masuk akal, walaupun itu jauh dari kenyataan, tapi itu masuk ke otak kita, nah itu jadi pengetahuan tetap. Yaitu pengetahuan yang mistis. Nah itu, jadi tiga jenis pengetahuan itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau agama, pengetahuan-pengetahuan agama, itu masuk kemana? Nah, di sini urusan-urusan agama ada yang masuk ke pengetahuan filsafat, ada yang masuk ke pengetahuan sains dan bahkan ada yang mistis. Banyak ayat-ayat misalkan di Al-Qur'an yang memang itu rasional. Informasi-informasi di dalam agama, apakah itu Qur'an atau hadis, banyak yang rasional, yang masuk di akal. Lalu banyak juga Informasi-informasi dari agama, dari wahyu yang memang itu terbukti secara empiris. Memang nyata. Dan ada juga pengetahuan-pengetahuan dalam agama yang memang tidak masuk di akal, apalagi dari jauh dari kenyataan. Informasi-informasi misalkan tentang alam akhirat atau alam setelah mati, itu yang orang berkata oh, itu tidak rasional. Nah itu hanya bisa diterima oleh hati, tidak bisa diterima oleh akal. Nah hal-hal yang seperti itu, itu kan pengetahuan mistis. Pengetahuan yang mungkin dirasional pun tidak masuk, apalagi kenyataan, yang hanya bisa diterima oleh hati. Pengetahuan tasawuf misalkan, itu adalah salah satu contoh pengetahuan-pengetahuan mistis. Di mana orang tasawuf ada yang mengklaim bahwa dirinya bersatu dengan Tuhan menjadi kekasih Tuhan, dan sebagainya. Mungkin orang tidak bisa menerima itu. Nah, itulah pengetahuan yang tergolong kepada pengetahuan mistis. Itulah tiga hal, tiga pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan filsafat, itu adalah tumpuannya logika. Dan yang kedua adalah pengetahuan sains, yang itu adalah tumpuannya penelitian terbukti secara empiris dan yang ketiga adalah pengetahuan mistis, itu adalah yang tidak masuk di akal, yang itu tentunya hanya hatilah yang bisa menerimanya, demikian semoga bermanfaat, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.